Bagi yang senang mah saya terima kasih dan yang ga senang mah saya terima kasih juga, GBU all, katanya, di Arab Saudi. Banyak PNS bekerja hanya satu jam sehari Menteri Pelayanan Masyarakat Arab Saudi Haleda Laraj menyatakan banyak pegawai negeri sipil PNS di kantor pemerintahan di Arab Saudi bekerja hanya satu jam setiap hari. Hal ini berdasarkan pada temuan sebuah studi, bahkan tidak menembus satu jam. Ini berdasarkan studi, kata ala Raj, seperti dikutip dari CNN Money, Jumat, tanggal 21 bulan 10 tahun 2016. Komentar ala Rajini muncul dalam sebuah diskusi terkait transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi kondisi perekonomian lantaran jatuhnya harga minyak. Para analis menyatakan, perubahannya menyasar sektor publik di negara kaya minyak tersebut sangat krusial. Pasalnya, berdasarkan data McKinsey, hampir 70% angkatan kerja Arab Saudi atau lebih dari 3 juta orang bekerja di sektor publik. Berbagai posisi pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintahan dikejar warga lantaran keamanan dalam karier dan gaji yang memuaskan. McKinsey mengestimasikan upah sektor publik meningkat rata-rata 74 persen antara 2004 hingga 2013. Sektor publik harus membatasi pertumbuhan jumlah pegawai dan harus ada keseimbangan baru antara warga Saudi yang berada pada angkatan kerja dan pekerja asing, tulis McKinsey dalam laporannya. Alaraj mengakui ada ketidakseimbangan antara sektor publik dan sektor swasta, selain itu, ada surplus dalam aplikasi pekerjaan yang masih tertunda. Di kementerian kami ada lebih dari satu juta pelamar kerja, ratus ribu pelamar diantaranya sudah bekerja di sektor swasta dan siap dipangkas gajinya, jelas salah Arab Saudi sangat bergantung pada penerimaan negara dari sektor minyak sehingga ketika harga minyak anjlok. Ada lubang besar menganga pada APBN Arab Saudi. Pemerintah sudah memperkenalkan berbagai upaya untuk menambah APBN. Upaya tersebut antara lain memperkenalkan pajak penjualan. Memangkas subsidi energi dan air, memangkas gaji pejabat, hingga meminjam jutaan dolar as demi menjaga APBN, Sakinar Rahmadiah Setiawan.